Buka jemputan ya. Apa lagi ya, ya? Aduh! Apa sih? Apa sih? Ya, buka buka sendiri lah, enak banget. Kamu <laughs> seksi banget sih, kayak mau diapain aja sih. <laughs> pakai dulu aja. pakai apa? di samping gitu. pakai biar aku gambar dulu. kamu bisa nggambar? bisa. mana contohnya? oke. Okay. mau lihat? ya lah. gimana aku nggak lihat? warna apa coba ini? sini. gampang kan? oh iya. kayaknya sih nggak terlalu selesai. Yang pertama berarti warna apa dulu nih? warna hitam. warna hitam? Daripada oh berarti warna hitam aja. hitam sama orange dong kan? bukan yang itu yang oh, di atas itu ada sini ininya ya. kepalanya juga ada daunnya ya iya wah wow. <laughs> ini kayak apa tau gitu? lagi bentuknya gak enak banget ini supaya iya licin banget <laughs> berarti bikin matanya dulu atau matanya dulu jadi hidungnya sini Ah uh, hidungnya di sini. Ah, uh, hidungnya di sini. Ya, ah, Agak naik tiket. Ah, uh, di sini mulut kali ya. Ah, uh, hidung di sini. Saya sini. Uh. oke, okay. ini dulu. Kita bikin hidungnya. Ini tangan aku dingin loh. Eh, ah. <laughs> <laughs> diapain aja? Ya, nah, nah. <laughs> ya, nah. oh, no. Dia dulu ya. Aku bikin ini Nih tangannya selalu dingin. Coba aku bikin bokong aja dulu kali ya. Nah. Huh? Udah lah, gambarnya. Jangan sampai ya Ya gimana nggak dipegang aku gimana? Oh. Ah iya iya, oke. Ya, ya, ya. ya okay, dulu. Okay. Ah ribet banget coba. Apa -apa? Gimana aku mau gambar kalau gitu? Ya, ingat dulu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Peganglah ya. Oke. Okay. Ah. gimana sih. Dar <laughs> <laughs> oh, bayak aku jadi ini kaget loh. Iya, aku kudinginan loh. Ya gimana? Ya apa-apa, oke. Okay. Masuk tingketek dulu aja. Ketek. Mm. <laughs> Yang penting bikin segitiga aja kan? Mm. Nah, segitiga sini. aja ha. terus sini. berbikin kotak gitu. Nah. Posisinya fontindo. Posisi penting. Ya, hidungnya terlalu di bawah. Aneh Iya. <laughs> iya, menurut hmm. ya. Jadi hidungnya sini ya? Entar, kayak gini kan. Sini gitu kan. Hmm. Prospeknya ada tentu. Oh, kayaknya oke okay deh kayaknya bisa. Ha, nah, okay. di sini. Terus matanya di sini. Oke. Okay. Di sini ya? Iya, oke. Okay. Pokoknya bikin segitiga dulu aja Katanya sekali doang ah, Kurang hitam ya? Iya kurang hitam gitu Jadi beberapa kali harus ya Oke okay, Siap Terus? Agak miring nih? Kamu perutnya agak miring deh Enggak kamu oh, Enggak Otak kamu miring Apa otak aku? <laughs> kamu Ini soalnya jadi kurang segitiga yang ini jatuhnya kan? Tapi kamu ngapain gitu Enggak Eh eh eh Terus Entah. dia dia gerak-gerak, ini anaknya pindah, bagaimana iya, miring tuh? Iya, iya, pindah loh. Adat, jangan sampai miring saya. Ada? Nggak baik. Bukan aku. Kalau dadah, noda, baiknya mau lahir. A aku <tuk> pergi ke rumah sakit kayak gini gimana? <tuk> <tuk> Dokternya kaget Nggak ya pasti. Gerli? Ah? Gerli? Ya kan ini kita mau halauin sayang. Oh. oh si buka masih? Gue Bu, ini penting soalnya. Aduh ah. eh. Eh. Eh. Ini kan ada cara buat ini eh. Apa? Jangan itu Apa? Yang tungga-tungga itu lho <laughs> bang Kenapa? Apa ya? Kayak Gitu Bentar, warnain dulu ah. Sabar Jangan pegang Ya mau gimana orang mau gak dipegang mau gimana? This is Halloween This is Halloween, Halloween. This is Halloween Halloween Halloween <laughs> Aku kayak orang bodoh, <laughs> Ini kentar nanti bisa dihapus nggak kan saya? Eh, iya kan? Bisa nggak ya? Mbak, ini nggak mau, dibikin bikin aneh-aneh gini. Iya. Lihat kan? Gerak-gerak dia. Gerak, Gerak loh. Awas, awas Didi. Ganggu aja katanya. Iya kan? Sini. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Okay. Sempurna. Sempurna. Oke. Okay. Berikutnya, warna hijau kali ya. Sedikit aja, sedikit aja ya. Berarti bagian Anda ini harus kayak gimana? Yuk, hei! Sekarang aku bikin yang bulatnya ya. Uuh. Sabar, jangan lupa. Apa? Napas, kamu pingsan loh. <laughs> Kreatur <Kalo> <laughs> si yes. ya, serius Deus. Iya, emang hal serius besar kan? Masa bukti? Berca... Aduh, celana aku sayang. Gak apa-apa. <laughs> Aduh, celana aku kaki kamu hangat ya. Mau kami juga, <laughs> Kacau nih orang, orang, ini Bisa hapus orang, ya? <laughs> bisa hapus nggak ya orang, ya? iya masih ada ya orang, kamu orang, kacanya juga ya? iya orang, kacanya orang, Iya orang, kacanya orang, kacanya orang, kacanya orang, kacanya orang, gerak gerak kacanya orang, kacanya orang, kacanya orang, kacanya orang, kacanya orang, kacanya Ini kacanya orang, kacanya Emang bagus kok, ya? aku gambarnya bagus soalnya. Uh, hampir jadi, sayang. Hampir jadi? Hampir, hampir. hampir. Oh. Uh. <laughs> Udah? Udah. Oh, oh orange, orange banget. Lucu loh. Beneran lucu. Coba aku fotoin deh. Iya. Coba nih buka. Oke. Okay. Uh. <laughs> <laughs> Gimana ya? Coba kamu? Uh. Ya, tarik, tarik. Uh, uh. Oh lantern, oh. gokil, keren banget, lucu sekali, Lugus ya, kemarin, kan? bagus bagus oh. kalau kamu berdiri gimana? Oke, okay, kita, gitu. oke, kayak gini aja, kayak gini, gokil banget, serius-serius. Apa? Oh. Ada ini ya? Oh, di sini. Oh. oh, lucu banget, ya serius. Iya, sekarang lebih lonjong kan? Sekarang lonjong, bayinya udah pindah, pindah karena berisik kali kita. Iya, sekarang kayak gini, kayak dibulat karena kita berisik, jadi pindah dia. Ayo, kayaknya gambar? Iya, oh, ah. gak usah di atas ya, Bang. Gak usah terus, gak akan dibuka celana. Gue gak cocok di toilet deh. Oh, apaan? Halo. Orang ini ntar juga boleh sih Udah aku Udah selesai? Udah selesai Cepet banget sih Aku kan hebat Sombong banget nih Orang ini Beda loh Beda banget Ya beda banget Kualitasnya bagus banget Percaya dah Percaya dah Wah wow, aku Kenapa dibikin Hahaha <laughs> <laughs> Ciri Jangan sih Geli-geli Kenapa mau mau dari semua ya ya karena udah nggak tahan hahahaha <laughs> adalah akan ku dagingmu beda banget kan? banget sih aku yang Aku sudah Bener -bener. menunggu kamu kamu dari mana saja ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, Aku sudah ingin sini aku cium kamu aku cium kamu aku cium. Ha, ha, ha, ha. Lucu banget ya deh Aku adalah Aku adalah Olin Tern Olin Tern Aduh gua ga capek ya gua Seriusan ini, gogul banget ya deh. Gue deh Ini ada permainan baru ini deh Aduh capek ya saya Capek Gua bisa dihapus ya? Ya bisa ya Kayak gini aja nih, kita mandi bisa dihapus nih. Bisa ya? Heeh, oke lah. Tuh kan bisa diwarnain, tuh Udah jadi cakep lagi, udah cakep, cakep. happy Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Ntar kita diunggahin, itu tanggal berapa? Iya, tiga puluh ya. tapi emang bagus loh, beneran bagus itu. Iya kan? oh, oh, oh, bagus kan? oh, oh, oh, ada, oh, ada apa juga. ya pumpkin gitu kan oh, bener, di sini ada rabu gitu oh. kamu karena gede kalau aku kan karena ini ya iya tapi dende. cakep lo cakep ya iya iya oh, kayak gede <laughs> aku berat banget kan aku berat banget itu ya, kok kira-kira ini eh, <laughs>